serta klik tombol notifikasinya sehingga bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah bersahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, ke kabar pertama bersahabat dia ya. ada momen spesial ketika Leslar berkunjung ke rumah Atta dan Aurel ini. Tentunya dibuat salvo Dengan outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti Warga Kuroha tentu salvo Dengan rok yang dipakai oleh Bunda Lesti Dan tas yang diteng-teng ya Ini luar biasa bersahabat. Rok yang dipakai Bunda Lesti Ini harganya aja selangit Dibantul 22 jutaan Wow Dan tasnya Ini harganya 466 juta Hampir setengah m Masya Allah Wah, benar benar berkabar oka selalu ya dan kita tentunya mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita momen ini pun juga kembali bersahabat oleh akun Instagram Sendal putih yang bilar ada kalimat khas juga yang dituliskan masya allah tas sama roknya bunda selamatin a ah, biar bisa beli juga allah masya allah Muhammaduallami Muhammad masya allah banget ya mudah-mudahan ya warga konohan juga bisa memiliki Rok dan tas yang dipakai oleh Bunda Lesti. Amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon juga yang diberikan oleh para sahabat. Salah satunya dari akun Imas7319 mengatakan di kolom komentar. Yang dipakai di badannya hampir satu m semuanya. Aku singgah iri. Masalah ikut mendoakan mudah-mudahan rezekinya bertambah lagi. Siapa tahu doaku berbalik ke aku juga. Amin. Masya Allah banget ya. Ini doa yang positif nih mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan hingga doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat ada gambar spesial terbaru juga ini vitamin juga untuk kita semua dari bank pensi kumbang dari kang goreng langsung yang baru saja mengunggah foto baby L. Awasya banget ya si embol dan kita lihat tuh sudut kedua lagi digendong Masya Allah ini situ kebahagiaan banget penyemangat untuk kita semua warga mudah-mudahan tetap kompak dan solid mendukung Bunda Lesti Papa Bilar di acara SCTP Music World 2022 di postingan ini kita selalu juga dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Bensin Kumbang mikirin apa lagi sih Abang L bukannya kita sudah sepakat kalau pembicaraan kita di slide kedua, jangan ada yang tahu. Wow, mulai beraksi nih bersahabat ya. Kang goreng, Masya Allah, selalu saja kelakuannya membuat kita ngakak bahagia. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat dari akun ferrari.kuning.24 mengatakan Masya Allah, Gak sia-sia di Rukiah kemarin Lumayan ada perkembangan Meskipun masih ngeselin dikit Wow <laughs> Ini sih cute banget komentarnya Ada juga komentar lain dari akun Putri Ayu Setia Aku pikir HP ku yang error sampai full volume eh malah nggak ada suaranya cuma cuap-cuapnya uang gorengan aduh abang Fatih katanya tuh <laughs> emang kang goreng ini ada aja kelakuannya yang membuat kita ketawa bahagia, masya Allah mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan juga untuk keluarga besar Leslar, amin. Dan berikutnya persahabat ada unggahan spesial juga dari Leslar sajak ini mengunggah sebuah kalimat ya Allah. Kuatkan Dan tambahkan Saudara-saudara kami yang tertimpa Bencana dan musibah khususnya yang ada Di Serang Banten Semoga sekarang surut dan tidak ada korban jiwa Semoga ini semua menjadi muhasabah Bahwa bencana tidak menunggu Persetujuan manusia Karena ya teruslah berbuat baik Di kabar ya Karena di Banten Ini lagi ada musibah Banjir bandang juga Astagfirullahaladzim para ya doakan mudah-mudahan airnya juga cepat surut Dan semoga saja tidak ada korban jiwa, amin Ya robbal Alamin Dan berikutnya para sahabat, sekedar menginfokan dan mengingatkan kembali Jangan sampai lupa, jam 2 siang kita akan sama-sama menyaksikan vitamin bahagia Di channel Youtube Lesal Entertainment Pengakuan perubahan bunda Lesti semenjak punya BBL Yuk sama-sama